jauh omsetnya jauh uh, menurun jauh menurun drastis gangguan pada karyawan mm -hmm. karyawan suka sakit kaki sakit kaki ya mm -hmm. merinding. merinding orang kalau masuk ke toko tuh bau nggak nggak tahan ah, panas. panas panas tidak suka mm -hmm. merah sama-sama tidak sudah tidak jadi, jadi. Mm -hmm. oke okay. kita mulai rukyahnya insyaallah Mari kita sama-sama meminta kepada Allah Semoga malah rukia ini Allah berikan kesembuhan hmm. Allah hilangkan segala macam gangguan hmm. Yang ada di badannya Mudah-mudahan termasuk juga yang di tempat usahanya hmm. Hmm. Kalau kalau yang di badannya apa yang dirasakan? Suka sakit Sakit-sakit? Sakit-sakit Di mana? Di kaki, lutut, lutut di telapak kaki Kalau bangun tidur tuh nggak bisa ditinjak gitu Untuk Sakit Telapak kakinya? Uh, telapak kaki. Dada lah paling kuat. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Mimpi apa tentang kematian? Mimpi tentang kematian paling sering. Terakhir mimpi itu angin topan sama burung paling banyak beribu. Mimpi melihat burung. Hmm. Burung banyak. Banyak beribu dari laut. Dari laut hmm. menyerang gitu kan? Menyerang. Ah, Kalau suami. Masalul adzina takhadu min duni Allahi awliya Masalil ankabuti takhadat baita, Wa inna awhanal buyuti baitul ankabuti Law kanu ya'lamun Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an man sura Wa yunazilu alaikum min asamai bihi ويذهب عنكم بالتزاشيطان وليربط على قلوبك ما يثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من الخواعد فخر عليه مسقف من فضيهم وأتاهم معذاب من حيث لا يشغول برعت من الله ورسوله لا الذين من المشركين قل: "الصلاة والنسوك، ومحيي، وماماً، للاٍّ رب Lasharika ya <tuh>. Siapa kamu? dia? Apa tujuannya? Darah. Kamu ambil darah. Kamu Mau ngambil darahnya. Biar saya aja yang kasih kamu darah ya. Mau? Oh. Benar. Ini dia. Khurumat 'alaikumul maitatu wad Hormat عليكم الميتة تودم ولا ملخين زر وما قيل لغير الله به. Hormat عليكم الميتة تودم ولا ملخين زر وما الله Udah? Dah? mau? Panas? Katanya <San> mau <San> darah. <San> <San> darah! Ini darahnya? Hormat عليكم الميتة تودم ولا ملخين زر وما قيل لغير الله به. Hormat Hurimat alaikumul walahmul ya? alaikumul walahmul Aku mau darah. Mau darah. Mau ini ndak? Coba dengarkan. kan. Wabashirilladzina amanu wa jannatin tajri min Kullama' ruziqu minha min rizqan Qalu ruziqna wa Walahum fiha mutahara, wa fiha khalidun Panas. Mau ndak kamu dapat itu? Tidak Kenapa? Panas enggak nyaman enggak nyaman? Itu karena kamu kafir kalau kamu mau nyaman, biar tidak panas lagi, kamu ikut saya ke dalam Islam. Enggak, enggak mau. Tuhanku marah. Oh ya, siapa tuanmu? Hah? Harry Potter. Yang ngirim kamu lah. Gini. Kamu ikut saya ke dalam Islam, kita putuskan ikatanmu insya Allah. Nah, terus Allah akan melindungi kamu. Kalau kamu menjadi Muslim, Allah akan melindungi kamu. Dia tidak akan bisa mencelakai kamu, dukunmu itu. Takut. takut, takut. Takut. Kalau kau masuk Islam, Allah akan melindungi kamu. Wakan hafan alaihina nasrulillahi. Nee, sudah. Panas. Aiyah, aiyah. Mau? Alhamdulillah. Ikuti saya. Kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Ashhadu Ashadu Allah Allah Ilaha Leha. Illallah Illallah Wa ashadu ashadu Anna, Anna. Muhammadan huh. Muhammadan Nabi bisa? Tak Tak mahuk nama ya? Tak mahukkan nama dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Wa... Wa ma arsalnaka illa lil <tik> Kita dari ada sambas ke? Kau dari ada sambas ke? Apa kau ada di badannya? nak suruh ke? Apai, tugas apa? Mati Mati? Mati. mati. Ngape dek? Dia? dia ada salah ke? Tuanku Zul mati. Kenapa salah dia? Si An. salahnya? Si Kenapa mati. dia? Tandi suruh mati? Mati. Wa Ma'iyakutul Mu'min al Mutamidan Fajazaahu Jhadna Makhalidan Fihaa Wadib Allah Alaihi Walla'nahu A'dalahu Adaban Azima. Dah Anas. Dah. Anas. Mau dingin tak? Mau. Mau? Kamu ikuti saya. Ayo kita ucapkan sekali lagi. Sana meyye. Aku dah mau. <Sess> kamu dah, dah suka dengar nama ini? Muhammad. UUGH! <Sess> Ayo kita kita bersihkan dulu pikiran kamu dari pengaruh-pengaruh iblis, dari pengaruh teman-teman kamu itu. Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu Liakunu min ashabis sa'ir Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu Liakunu min ashabis sa'ir Oh sakit Oke, okay. ayo kita ucapkan syahadat sekali lagi Coba kamu lihat di sekitar sini ah, Coba kamu lihat Tapi di situ? Panas! Coba kamu lihat ada apa di sini? Ish. Kami paling mulia Oh kamu paling mulia mm. Lebih mulia dari kami? Iya yeah. Kata siapa? Tuan Gue kata tuannya mm. Yang ada tanduk itu? Mm. Mm. Ah, terus? Jadi? paling kita nyembah kami oh kami nyembah kalian dukun nih, nyuruh aku bodoh oh dukun yang nyuruh kamu itu bodoh bodoh berarti kamu lebih bodoh lah pintar kamu mau disuruh sama dia? kamu bilang kami lebih rendah dari kamu dukun itu kan manusia juga dia nyuruh kamu ngerjain ini kok kamu mau? berarti kamu lebih bodoh kan? <tuh> Yang, yang kepala tanduk itu menipu kamu dengan ini waqala syaitanu lamma qidi al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqa wa wa'adtukum <Sessizuk> fa akhlaftukum wa ma kana 'alaykum min sultan illa anda'tukum fastajabtum li fadatalumuni walumu anfusakum ma ana wa ma antum bi Inni ka khartu bima asratu mune min qabl. Inna adh-dhalimin lahum adzabun 'aleem. Kenapa? Adik. Malik. Ada apa? Makanya. Makanya, makanya cicilan di sini. Adik. Siapa ya. Ada siapa sih? Ada siapa? Aku dipukul. Kamu dipukulnya. Makanya. Dengarkan. Kamu ikut saya masuk Islam, terus kamu tinggal di sini dengan mereka. Ayo, tinggalkan dukunmu. Kamu ada perjanjian gak dengannya? dengan dia? Ada. Yang palak tanduk itu dengan tanu kepada dengan dukunnya ayo kita putuskan perjanjinya. kita batalkan ayo atas izin Allah bara'atu min Allahi wa rasulihi ilal ladina ahatu min al musyrikin bara'atu min Allah wa rasulihi min al musyrikin bara'atu min Allah wa rasulihi min al musyrikin bara'atu min Allah wa rasulihi min al musyrikin براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله الى الذين من المشركين براءة من الله من من الله من beratul minallah wa rasuluh min musyrikin oke kita ucapkan syahadat sekali lagi ikuti saya ashadu <Sau> <Sau>. Allah, Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu. Anna. Anna Muhammadan Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam Apa yang terjadi? Sehat. Hah? Kaki mu sehat? Uh. Coba kamu lihat badanmu. Allah <laughs> nurul samaat wal ardhah. Allah nurul samaat wal ardhah. Allah nurul samaat wal ardhah. Allah nurul samaat wal ardhah. Allah. Selain kamu ada lagi gak di badan orang ini? Banyak. Ada yang paling kuat? Eh. Mana dia? Ayo kita coba. Ayo, ganti, ganti. Walahulma. Keluarkan aku. Panas. Keluarkan aku panas. Kamu kan sudah masuk Islam kan? Keluarkan aku. Ya sudah, silakan keluar. Tak tahu di mana keluar ni. Kamu masuk di mana? Tak tahu. Kamu dimasukkan gitu. Ha. Ayo, masih ada kesihirnya di badan ni? Yang ikat kamu di perutnya. Ayo kita hancurkan insyaallah. annahum mani'atuhum husunuhum minallahi Allahu min yahtasibu. Wa qad fi aydihim wa aydil mu'minin. annahum mani'atuhum husunuhum Allahu min yahtasibu ayo duduk lagi ha, kamu keluar dari mulutnya ha, keluar dari mulutnya Fussubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayyu şey wa ilaihi turjouun. Fussubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turja'un. Kalau <tuk <tukul> nggak Lewat muntah atau sendawa silakan. Fussubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turja'un. di ya, apa kamu? depan pintu tokonya depan pintu tokonya? oh kamu yang di, di depan pintu tokonya? Oh. bau bau? oh kamu yang bikin bau biar kenapa sih? biar bau biar bau biar orang tidak datang, datang situ kali? apa? Kamu binatang gak? Apa wujudmu? Bisa berubah. Itu bisa berubah. Ini wujud apa sekarang? Kayak manusia. Oh besar. Oh kamu besar. Kamu sakti ya. Bisa berubah wujud. Gitu. Oh kamu yang di depan tokonya. Hmm, kamu kencing tokonya. Kamu tokonya. Ya, duduk aja situ. Itu kan jingku di Sapi suruh sirap depan tokonya. Hmm. Aku yang ngokok itu toko ini saya. Hmm. Dapat rumah baru aku. Jadi dapat rumah baru. Kamu tinggal di situ sekarang. Ah. Kamu tahu enggak ada di mana sekarang? Tak tahu. Kamu tadi di di ini di depan tokonya. Hmm. Di pemangkat sana. Hmm. Kita panggil lagu di situ. <laughs> ya, ada izin apa? Okey, ayuk saya ke dalam Islam. Api Inna ya? Dina Inna Allahil Islam Inna Dina Inna Allahil Islam Inna Dina Inna Allahil Islam. Oh, uh. Uh. sakit. Sakit. Inna inda Allahil Islam. Inna inda Allahil Inna inda Allahil Inna Allahil Islam. Inna Allahil Islam. Panaskah? Hatta bulu ku. Oh kamu berbulu? Ah. <laughs> ya sudah. Kamu suka wujud itu, berbulu bulu itu. Ku berbulu. Oh kamu emang berbulu. Bulu. Warnanya apa? Bajang. Bisa berubah. Bisa berubah. Warna gelap. Ah. Hmm. Coklat. Coklat. Kayak gorila itu. Kayak apa orang hutan itu. Ah. Hmm, bau ya. Bau. Kamu mau bersih ndak? Mau wangi gitu? Eh. Allah nurus <Sing> samawati wal ardh. Allah nur semaawati <Sing> wal ardh. Allah nur semaawati wal ardh. Allah nur semaawati wal ardh. Coba kamu lihat di sekitar kamu. Nih, coba kamu lihat. bos oh, equipe. Mau gila lah. Oh, ini bersih semua. Mm. Yang ada di sini bersih semua. Mm. Mau tidak kamu seperti ini? tidak, Ndak mau. Ini tempat kotor. Ini tempat kotor. Inna asyaiton 'alaikum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Inna. Tapi kepachi sakit. Ini Al-Qur'an. Ah. Al Al-Qur'an. Ini. Firman Allah. Kamu uh. tahu Allah tidak? Kamu tahu Allah enggak? Biasa dengan dari yang tanduk, Biasa dengan dari yang tanduk. Hmm. Yang tanduk hmm. tuh bos kamu ya? Hmm. Dia dia tuh ada sama dukun itu. Bukan. Oh bukan? Raja. Oh rajanya dimana rajamu itu? Dimana? Di dalam tanah. Hmm. Di mana dia? Ayo kita kita ajak dia ke sini. Uh, uh, uh, uh, uh. Kita ajak dia masuk. Uh. Sudah guys, ya? deh nah. Ya sudah. Kamu terikat perjanjian dengan dia? Ya. iya kan? Ya. Ayo kita batalkan, insya allah.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 Barok Sudah putus? Nah, ikut saya ke dalam Islam Kalau kamu masuk Islam Balasanmu adalah surga Dengarkan ini وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هذا الَّذِي رُزِقْنَا من قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ balasannya kalau kamu masuk Islam Allah akan balas kamu dengan surga istana yang besar kebun-kebun buah-buahan makanan minuman sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ada pelayan-pelayan oh. kamu ikut saya ke dalam Islam kamu jadi kamu jadi muslim Allah akan melindungi kamu dari rajamu itu <tell> aku nak keluar ke situ ja? Kamu nak keluar dari sini. Hmm. Tapi kamu masuk Islam dulu. Tidak. Tidak kena balik ja? Kena balik tidak aku? Inna Syaitan. Kamu mungkin malah kalau tidak aku. Tuhanmu itu penipu. Wa kalas syaitanulama kudi alamru inna Allah wa adakum wa adal haq wa waadukum faakhlfukum wa ma kana li alaikum min sultan. Ila an fastajabtum anfusakum kafartu min qabl Alhamdulillah ayo saya Ashadu. Allah, Allah, Ilaha Illallah Illallah, wa ashhadu wa ashadu. Anna. Anna Muhammadan, mm. Muhammadan, mm. Muhammad, Muhammad, Rasulullah, Rasulullah. Allah nurus samawati wal ardu Allah nurus samawati wal ardu Allah nurus samawati wal ardu Allah Nur. Aus aus aus awas awas Oh, oh. Stikfar Siapa ya kamu? إلى أعمال من عمل فجعلناه حباً منسوراً وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويدهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام فات الله بنيانه من القواعد فقر عليه مسخ من فضهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Baratu min Allahi wa Rasulihi Ilaladzina ahadu min al-mushrikin Qul inna wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah huwa bizalika umirtu Wa ana awalul muslimin Masaluladzina attakhadu min duni Allahi awliya Aka masalil ankabuti attakhadat Wa inna awhana albuyutila baytul ankabuti Lawkanu ya'lamu وَقَدْ ابن إلهام من عمل فجعلناه هبائم منثورة وينزل وَيُنَزِّلُ من السماء السَّمَاءِ الاطاهرة به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام من القواعد، فخرج عليه مسقف من فوقهم من حيث لا Bara'atu min Allahi wa Rasulihi ilaladzina ahadu minal musyrikin Qulina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Lasharika lahwa bidhalika umir awalul muslimin Mas'alul di na taho du min du nin lahi masalil ang kabutit taho baita wa inna na au hanal buyu tila baitul ang kabutil au kanu ya alamon hori matale kumal metatu weddamu alakmul حُرِّمَتْ emat alei kumal maite tuod وَمَا alaf لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ Hor emat alei kumal maite وَمَا damo لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ hibei. Hor emat alei kumal وَمَا tuod لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ liroyrila Houd mat 'alaikum al-maytatu wadamu ma mat 'alaikum al-maytatu Apa yang terjadi? Sakit. Sakit. Kamu melemah Alhamdulillah. Houd mat 'alaikum al-maytatu ma mat حبي مثلي الميتة الله به هلك هلك هلك هلك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 Kamu ada perjanjian? Ya. Ada dengan kepala tandu itu. Dengan dukun. Hai kita putuskan perjanjiannya insyaallah. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ladhina ahattu min al-musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ladhina ahattu min al-musyrikin bera'atu min wa min wa, rasulihi, hatu minal wa rasulihi, hatu minal Ayo, ikuti saya kita ucapkan syahadat oke okay. ikuti saya asyhadu asyhadu allah. allah ilaha illallah Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna Muhammadan. Iii. Iii. Muhammad. Ayo cekan. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Istighfar. Istighfar. Mm -hmm. Hai ah, Stefan, Stefan. Sadar, sadar. Si. Fa subhanalladzi bi kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Faso bahana ladibi adihi malaku wa ilaihi turja'un rujangun. Faso bahana ladibi adihi wa ilaihi turja'un Ah, istikbar, istikbar. <Suluh> kan dia insyaallah <tul -tul> Kamu, Kamu yang hitam itu? Ya Kenapa kamu menangis? Usah pisahkan Aku dengannya Jangan pisahkan, pisahkan Kamu siapa memangnya? Dari kecil aku Bukawan dengannya dah Dari kecil? Kamu tak boleh mengikuti dia? Aku nak pinta kenapa dia dari bapaknya. Aku dah kencing awannya. Kalau kalian harus berpisah. Jangan so, pisahkan aku dengan dia. Jangan pisahkan. Aku akan memisahkan kalian. Atau izin oh, Allah. Tidak, tidak, tidak. Awalam ya rola Dina. Kamu kafirkah? Kafir. Kafir. Tidak, aku minta makan. Minta makan? Aku dah lama tak dapat makan. Oh kalau kamu tidak dikasih makan kamu ngacau aku nak minta dengan anaknya tak makan minta dengan dia apa makanannya? minyak kemenyan kemenyan minyak minyak, minyak apa? bapaknya yang tahu tapi bapaknya sudah tidak ada bapaknya tidak ada dia tidak tahu caranya Aku nak nuunkan ke dia. Hmm. Dia selalu kawan berdua hmm. dengan dia. Coba nak pisahkan aku dengan dia. Hmm. Saya akan memisahkan kalian berdua atas izin Allah. Tidak. Aku nak misahkan kita. Tidak. Nak ambil saya. Aku nak misahkan kita. Tidak. Aku nak berpisah dengan dia. Aku tidak nak berpisah. Kamu harus berpisah? براءة من الله ورسوله لندنا حت من المشركين براءة من الله الله من المشركين من من الله من برات من الله ورسله لانا خ من المشررك برات من الله ورسله لانا خ من المشر برات من الله ورسله لا الذينا خ من المشر برات من الله ورسله لانا من وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 Wa annahu kana rijalun minal insi minal Inna shaytana lakum Ada jenazah ini? Ada jenazah juga berarti? Tidak ada di yang sini, kiri Kayaknya belum muncul lah, tidak ada masih Iya kan? ada masih Iya kan? anak lu, was-was Nakit was-was Dengan anak lu, aku gimana Bawa yang sikit, anak lu, was-was-was itu anak lu, aku kira Buang ketaturan Kompak palaknya masih sakit? apa? Masih kuat tak? Lumayan, tidak terlalu kuat tak? Bukan, mau masih kuat tak? Kita lanjutkannya. Masih? Si, ayo. Sambil berdoa ya, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Ayo kita hancurkannya nih kepala, kalau itu sihir. Amin. Amin. Amin. Amin. وَقَدْ أَبْنَاهُ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا وَيُنَزِّلُ من مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَارَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ من, من حيث لا يشرون Bara'atu min Allah wa rasulihi laladina hatun minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin Ayo coba bantu kepalanya itu. Ini berat. Entar. Kepalanya rasa panas enggak? Waktu saya bacaan nih. Terasa panas. Bantu ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba amanthura wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'in lituthhirakum bihi. ويذهبانكم للجزائط الشيطان، واليربط على فلوبكما يثبت به الأقدام فأتظاه بنيانه من القواعد فخر عليه مسخر من فوقهم واتهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله لا أحد من المشركين كل النصرات ونسوك ومحيي ومامات الله رب العالمين لا شريك له وَبِذَّلِكَ siapa kamu? hah? kamu siapa? siapa? kamu yang menyakiti dia, hah? kenapa? Dewi, Dewi, Dewi, Udewi Dewi kamu apa? Dewi Kwan In. Sambir. Dewi Sambir Dewi apa? Sambir Sambir? Dewi Sambir Dewi Sambir? Oh, kamu dari Sambas, satu Sambas Kamu dari mana Dewi? Dari mana? Dari Kayangan? Oh bukan Dari bumi, dari ini Siap, okay, apa? Kamu nabi bisa ngomong Atakan Allahul ladhi antaqa kulla Antaqan Allahul ladhi antaqa kulla Antaqan Allahul ladhi antaqa kulla Antaqan Allahul ladhi antaqa kulla syai'in Ya, ngomong Dewi Apa yang kamu lakukan kepada dia? Jaga Oh, jaga Kamu dari bapaknya juga? Mama Aman? Mama. mama, Mama ada keturunan itu. Keturunan itu. Mama keturunan anak sambas tuh. Orang tuanya. Oh kayak gitu. Aku jaga. Kamu jaga. Security berarti ya. <tuh> iya kan? Iya kan? Makanya. Menjaga security. Sepem. Security kan, benar kan saya ngomong. Kan? <tuh> oh bukan. Banyak. Ah, dari mana JNA hmm. Atau pos Indonesia Banyak yang ngirim barang ke dia eh, Dia pedagang kan Orang nak suka dengannya. Suka dengan dia suka dengan dia kan benci dengan orang kita oh, Kamu benci dengan saya Manusia Hati ni jahat Pengis hmm. Kalau kamu Aku Malus kamu halus Aku jaga Kamu jaga. Kamu ini siapa sebenarnya? Dewi Iya Dewi itu siapa? Ha, siapa kamu? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. <tuh> <tuh> ini namanya Indra Saya manusia Kamu kan Dewi Kamu siapa saya tanya? Dah, apalagi bualanmu. Ah, sampaikan. Selama ini kamu nyesatkan manusia kayak gitu kan? Aku Dewi, Dewi. Inna Syaitan oh, alaikum aduun fatakidu huwajub. Wahyo, mau lawan saya kak? Aku jaga badannya. Ha, ya terserah. Saya mau nyakitin kamu ah. Di mana? Boleh. Boleh. <laughs> Boleh. Dia. Ada... masalah. Tidak masalah. Ya, sudah. Weis. Apa itu? Anak bok Apa? Oh. Yaudah, dah dah dah dah dah dah. Ayo ah, ikut saya ke dalam Islam. Jaga-jaga. Islam. Islam. Kamu Islam. kenapa kamu menjaga manusia? Kamu Islam. Turunan. Turunan. Hmm. Nah, saya tanya kamu. Kamu bekerja sama dengan leluhurnya itu benar atau salah? Kamu kan Muslim, jawab saya. Benar atau salah? Dan tahu. Dan tahu. Ini saya kasih tahu wa'adnahu kana raja'ul min min jinni fazaduhum rahqa wa'adnahu min min faham, benar ulangi syahadat kamu kalau begitu ayo ucapkan syahadat ok kamu sudah mengucapkan syahadat ayo kita lihat siapa sebenarnya diri kamu إن الْمُنَافِقِينَ في الدرك الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ في الدرك النار. في الدرك النار. في الدرك النار. في الدرك النار. Innal munafiqina fid darki. Allahu a'lam. Ini yang pertama tadi nih. Duduk, duduk, duduk, duduk. Duduk. Kamu yang pertama tadi kan? Oh, bukan siapa kamu yang di kepalanya kerak ini kerak kamu kerak hah iya oh. kamu kamu penjaga dia kak hmm. oh bukan menyakiti dia hmm. oh, oh ah, siapa kamu mana hmm. oh, bisa ngomong hmm. Kan syain. Kan syain. Kan syain. Kan syain. Aku nyurang belanja di toko dan patah gatal gatal. Gatal gatal belanja di toko. Kalau belanja di toko gatal gatal. Ah, tugasku ya? Uh, Gatil -gatil iya tugasmu kayak? Hmm. Orang belanja ke toko dia gatal-gatal. Gatal-gatal, berarti gatal. -gatal. Hmm, gatal, -gatal, balik gatal. Nah, kita kena mbaknya? Hmm, bisa kayak gitu juga. Berarti yang belanja ke tokonya jadi sakit gatal-gatal ya? Gitu. Hmm, gatal-gatal, kerjaan aku. Oke, okay. kamu mau mau saya kasih kerjaan baru ndak? Apa? Aku mau melakat putus tangan dia, anak pagi Aki. Eh, gajinya bayarannya lebih besar. Pak imbalannya Kepala. lebih Kepala. Kepala. Maksudnya? Kepala. Kepala tanduk. Ah. Oh, itu bosmu semoga. bukan Sapi ya, sapi ya. Ah, makananku. Ikun ye. Aki, aku putus. kamu dikasih itu sapi. <tuk> <tuk> Hahaha kamu ngerjakan sihirnya dikasih darah sapi? haa banyak duit oh, <tuk> yang nyuruh itu banyak duitnya Bukunya minta sembelikan sapi dibelikan belikan aku dipanggilnya hmm orang sakit, sakit-sakit kulit gatal apa. itu yang karyawannya sakit kaki itu siapa yang buat dia? kawanku ulang oh, lagi Hai. belum ada datang sini? tidak kamu tadi di mana, memangnya? kamu di tokonya oh, tadi? oh ngikut di badannya juga uh, kayak gitu kamu mau nggak saya kasih yang lebih banyak dari sapi itu? mau mau, darahnya? mau, kepala oh iyalah mau kan? Uh. mau, nah ini dia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 ada nyaman, wangi. Eh bukan eh, bukan. Darah itu nyaman ga? Nyaman. Apa Bau wangi. bau wangi. Nyama lamun ya. Qobay mat 'alaykum al-maytatu wad-damu wal-lahmu Khurrimat alaikum ul-maytatu wa al ddammu ala humul khinzir wa mawkhilali ghairillahi bih. Khurrimat alaikum ul-maytatu wa ddammu ala humul Kita putuskan ikat perjanjianmu dengan dukunmu itu. Sama kepala tandu itu. InsyaAllah. Bara'atu min Allahi wa rasulihi laladzina ahadu minal Bara'atu min Allahi wa rasulihi Baraatu min Allahi wa Rasulihilaladina hakumin al Mushrikin Baraatu min Allahi wa wa Rasulihilaladina hakumin al Mushrikin Baraatu min Allahi wa wa wa Sebelum kau, kamu boleh pulang setelah ini insyaAllah. Tapi kamu ikut dulu masuk Islam. Apa Islam ya? Inna <Sing> dina inda Allahil Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Inna dina inda Allahil... Ada jin Islam ya? Ada. Kul uhiya minal Faqalu inna sami'na bihi Baru ya aku datang tuh Tempat kita jualannya eh. nyaman aku dipanggil nak dibuang Nak Kau nak-nak dibuang, nak diajak masuk Islam you Let's go Perhatikan Makin story. kuat anak aku pun masuk Islam eh. Apa Makin kuat ah. Makin kuatlah. Inna oh, aku... ma kana okay. lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ayo ikuti saya. Ikuti saya. Asyhadu Asyadu Allah. Allah Ilaha, Ilaha. Illallah Illallah Wa asyadu Wa asyadu Anna, Anna. Muhammadan Ya, nah, tak nah, boleh disebut ni orang Amin. Tak nah, boleh. Tak nah, boleh bangsa kami nyebut dia ya. Bangsa kita Anan boleh ya? Nah, tak boleh. Apa nah, dia? Ya, bukan dia. Kami lebih mulia. Alah, oh, kita lebih mulia. Ha. Kau sebut sebut dulu itu. Kita sebut. Ifrid. Oh, Ifrid. Kau jin. Kau je kan? Bukan. Oh bukan. Kawan kami. Kawan kita. Kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilallah. Wa ashadu. Ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Mm. Mm. Mm. Muhammadan rasulullah rasulullah tuanku kelakarai datang yang paling tanduk dengarkan ini wakah na hakon alai nasrul mu minin wakah na hakon nasrul mu minin wakah na hakon nasrul mu Allah akan melindungi kamu karena kamu sudah beriman dah dengarkan kamu ndak usah lagi balik ke sana, ndak usah lagi datang ke tempat dukunmu. Aku minta tambah berbau. Silakan tinggal di sini. Di mana? Di situ. Panas. Itu Mas ya aku panas. Oh masih panas? Panas di situ? Ya baru masuk Islam ya. Hmm. Kamu ikut di sini beribadah bersama mereka di sini. Kamu belajar Islam dengan mereka di sini. Ini tempat ibadah kami, tempat ibadah kamu sekarang. Paham? Oke. Okay. jangan lagi menjadi anak buah dukun ya. Mana yang suka membuat kaki kaki orang ini sakit, kaki karyawannya sakit. Ah tukar. Ada enggak ada di badan ini? Ada. Oh, Ah tukar. Walahu masaka fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim walahu masaka fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Ah duduk, duduk, duduk kan, duduk Siapa kamu? Fala ma rabbuhu jalla rubuhul sini-sini aja mau kemana sini? apa kamu kayak gitu? ah? lututnya? udikat? Oh, kamu udah tua? udah? Oh, kamu ular kak? bukan? kamu ngikat kakinya? ikat? dukun gak yang ngikat kakinya?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 Fa <tuklah> tolong ditutup <ditemukan. tuklah> Fa di <lututnya> itu Fa <tuklah> ah, untuk melepas ya. Ya, dari atas itu فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا فَفَتَقْنَاهُمَا fa fataqnahuma fa Ayo duduk duduk. Masih sakit tak? Ya <tuh> situ. Yang kaki kanan takkah? kah? <tuh> Ayo situ, duduk. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Wakil Kalamsaluna 2000 Halina 0000 mtafakarun Laut Anzalna 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Law anzalna 'ala mutasaddian min wa tilkal Ibu kenapa Bu? Hah? Bereaksi juga anzalna ala min wa tilkal nasi Hilang? Benar? Alhamdulillah Yang ini di ujungnya Kakinya masih kena? Sakit. Yang mana? Sakit. Sakit. Ayo. Launzalna haaal Qur'an ala Jabalillah rai'tahu khai'yan mtsaddi'an min khayyati Watilkal amsaluna diri Siapa kamu? Kita semua kacau berjanjaku dengan uangnya, ha? Kamu siapa? Kenapa kita buang semua buah-buahl kau di badan dia? Kamu dukun kah? Rabbana atihin li fa'ini minal adhabi wal'anhum la'nakan kabira. Rabbana atihin li fa'ini minal adhabi wal'anhum la'nakan kabira. Kamu berani datang ke sini? Panas. Hah? Aku tahu panas. Ha. Kok kamu nekat datang ke sini. Sebelum kita buang semua yang aku tanam di badan dia. Rabbana aatihim fi niman al adab wal anhum la Rabbana aatihim fi niman al adab wal anhum la anan kabirah. Rabbana aatihim kita buang. Tani kita empat satu persatu yang aku tanam di badannya. Yang aku gantung di kuburan semua yang aku tanam di kuburan satu satu kita lepaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbana Atib Ayuh kita berdoa kepada Allah Biar dia terbakar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 Rabbu naatihim dirfaini min Rabbu <tuh> naatihim difaini min al adab wal anhum la'nan Rabbana atihim dukhaina minal adhabi wa'anhum la'nan kabira Rabbana apa yang kamu lakukan? biar kuat oh biar kuat apa, -apa yang kamu masukkan tadi ke mulutmu? darah yang tahu ayo kita batalkan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 luar. sadar nggak apa masih setengah sadar apa ngebleng? sadar. setengah sadar tapi tidak bisa mengendalikan. ayo kita minta kepada Allah supaya ditutup biar tidak mudah dimasuki lagi. Allahumma rabbi al-nas, adzhabil baghso wa لا wa anta shafi, la لا illa shifa uka, shifa an la wa, wa anta shafi, shifa an illa shfa'uk, shfa'an la yudzadir Allahumma rabbi al-nas, adzhabil sakit semua dia sakit semuanya.... sakit kelas sakit... sekali dia keluar terasa sakit semua dia dia keluar jadi terasa sakit alhamdulillah mudah-mudahan -al memang Allah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyfiek as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyfiek as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyfiek as'alullahal azim rabbal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 Pokoknya yang di mana? Manggal di bacakan sholawat ya, setiap hari ya. Mm -hmm. Yang kedua buat air rukia, seperti yang tadi saya ajar kan. Mm -hmm. Waktu di puskesmas mm -hmm. dibuat air rukia, terus disemprotkan dari depannya dari lama <coughs> dari tempat parkir mm -hmm. sampai ke dalam dalam. Mm -hmm. oh, sakit. Yeah. Saya kira, saya kira gini, ada yang di toko, ada yang di badan. Kan dia bilang kan perutnya sakit, yeah. kaki sakit awal-awal tuh kan. Yeah. Tapi tadi awal dibaca yang datang lain, semuanya datang. Yang tadi kan dia bilang aku yang di depan toko. Yeah, depan toko aku yang. Buat gatal. Nah. pada. Banyak, banyak. Ada di sini. Masih ada loh. Masih yang lain lagi kiriman baru kiriman baru nih. Yang waktu rukiah sebelum ini kesurupan kayak gini juga. Kakek gini juga. Tapi lain. Lain. Itu lana. Mirip-mirip tapi lain gitu, Ada yang lain ya. Jadi tadi pengakuan kita itu dibilang itu dikirim baru dikirim macam kerak. Oh, yang bisikan tadi kak? Itu yang tadi itu dibilang. Ini baru dikirim, baru baru mau dikirim dibilang. Tapi mau diambil lagi dibilang gitu, Artinya baru, yang kemarin yeah, uh, tuh dia dikirim ke uh. Memang biar di toko bilang badannya. gatal badannya. Karyawan bilang gak? gatal. Kirain gatal yang kayak gimana ya kan? Gatal. Gatalnya gatal? gatal, gatal, ya, kasih minyakin. Kak, biasa badan. customer belanja kan, cepatlah balik, gatal badan aku, dia bilang. Hmm. Yang merenyam tuh mungkin itu, ya dokter ya? Yang hmm. merenyam tuh? Asuh. Ya Kayak ya, kaya, kaya. oh, kaya, kaya itu. Mau oh, didik kayak gimana ya? Pada waktu gitu kemarin tuh ada tidur, ada pocong, cowok, ultrana, ini yang berbeda. yang Rukia sebelumnya, hmm. dia yang berwawal, dan macam-macam dia yang berbeda, kita berbeda. Kita berbeda, kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita Này, lagi cái Tadi đùi ngô à? Thấy đúng cái Kamu á?